Film Black Panther menuai perhatian dan pujian dalam dunia perfilman baru-baru ini. Black Panther adalah alter dari T'Challa, Raja Wakanda yang diperankan oleh Chadwick Boseman. Film superhero Marvel ini juga diperankan Michael B. Jordan sebagai Eric Killmonger, musuh utama Black Panther. Black Panther atau macan kumbang cukup langka. Karena berwarna hitam dengan kemampuan berburu mangsa yang luar biasa, Macan kumbang dijuluki dengan sebutan The Ghost of the Forest atau hantu hutan riba. Disebut hantu lantaran macan kumbang memiliki warna hitam pekat yang membuatnya tak terlihat mata hewan lain jika berkeliaran di malam hari. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Ada penampakan hewan berkaki empat yang terekam CCTV pas Pantau Semeru di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo. Hewan tersebut sempat diduga macan kumbang. Kemunculan hewan diduga macan kumbang itu pada 27 Januari 2022. Dalam rekaman terlihat seekor hewan berkaki empat berwarna hitam. Ada dugaan awal hewan yang terekam CCTV tersebut merupakan macan kumbang atau Panthera pardus melas. Hal ini dari indikasi warna hitam di tubuh satwa tersebut, serta posisi punggung satwa tersebut lebih tinggi daripada bagian depan, serta ekor lebih panjang, ujar salah satu warga. Kemudian para warga memastikan kembali apakah hewan tersebut macan kumbang. Namun hasilnya hewan yang diduga macan kumbang itu ternyata kucing. Kucing warna hitam tersebut memang kerap berkeliaran di lokasi itu. Banyak orang mengira macan kumbang atau Black Panther, adalah spesies kucing besar tersendiri yang berbeda dari spesies macan tutul, jaguar, dan lain-lainnya. Padahal Black Panther adalah spesies yang sama, hanya saja ia mengalami kelainan pigment yang dinamakan melanisme. Di Afrika dan Asia, macan kumbang yang ditemukan adalah jenis macan tutul yang mengalami melanisme. Sedangkan di Amerika Tengah, Selatan, dan Utara, jenis macan kumbang yang ada adalah jaguar yang mengalami melanisme. Semua jenis macan kumbang ini juga memiliki bintik atau motif layaknya jaguar dan macan tutul. Hanya saja motif ini tak terlihat karena tertutup pigmen bulu dan kulit yang sangat gelap pekat. Selain penyamarannya, ada banyak kemampuan panther lainnya. Banyak fakta yang membuat kucing besar ini sebagai pemangsa yang sangat menakutkan. Black Panther dapat berlari dengan kecepatan hingga 56 km per jam yang membuat ia mampu mengejar mangsanya dengan cepat seperti Rusa dan Kijang. Mereka juga sangat lincah dan mampu melompat hingga 20 kaki untuk mengejar mangsanya. Fakta menarik lainnya adalah kemampuan memanjat Black Panther. Dari semua kucing besar, Black Panther adalah hewan pemanjat terbaik yang sering menggunakan pohon sebagai keuntungan mereka untuk bersembunyi atau menyergap mangsa. Selain itu, rahangnya yang kuat juga dapat menyeret mangsa ke cabang pepohonan untuk memakainya dengan aman.